Benar hatiku hancur dan ku bersendirian Tiba-tiba kau muncul untuk menjadi teman Benar kita pernah bertemu tapi dulu Dua ketiga 3 tahun lalu aku tertanya, aku rasa macam tidak percaya, adakah ini benar-benar cinta, rasa macam cinta pandang pertama, adakah ini mimpi saja? katanya tolong jangan menangis, aku di sini. Bersama dirimu akan di sisimu Sehingga Sehingga matiku Tercipta satu senyuman Saat engkau hadir dalam hidupku Seperti bunga yang layu kini kembali begini rasa cinta setelah hatiku hancur tersiksa obat oh Katanya tolong jangan menangis, aku di sini bersama dirimu, akan ku sehingga sehingga matiku. Cipta satu senyuman saat engkau hadir dalam hidupku, seperti bunga yang layu kini mekar kembali. Begini karasa cinta setelah hatiku hancur tersiksa, oh bahagi. Telah pun tiba Tercipta satu senyuman Saat engkau hadir dalam hidupku Seperti bunga yang layu kini Mekar kembali Begini kerasa cinta Setelah hatiku tersiksa Oh bahagianya rasa telah pun tiba Oh bahagianya rasa